lihat Marko ini. Oh, ya. Ya, sangat disayangkan Mark oh, oh, ya. ya, karena mendekati di penalti. Dan, ya. yang melakukan sebuah pelanggaran oh, sebenarnya dilepaskan oleh Jirove. yang sangat excellent yang dilakukan oleh Ciro Alves, Ciro. tendangan yang begitu baik dari Ciro, Ciro Alves. juga sekarang ke Persib Bandung pemain yang sahur tetapi sejak bergabung di sepak bola Indonesia dan hasil ya mencetak empat sayang Haris dan oh tendangan itu. efek jahe kehilangan momentum saya pikir ya pergerakan Haris sudah melakukan tapping, tapping lagi. Sudah tendangan Bola pemain yang diarahkan oleh Marklock, Ia Farpu, Bapak Zainuddin Amali, Vananda, kembali lagi bola kepada A. Tadi hampir saja kakinya uh. sendiri, sendiri karena gagal ya untuk mengambil bola tersebut. Ini dia motivasi motivasi di dalam sendiri itu. Memegangi kakinya kesakitan yang konsistensi dibutuhkan kemudian juga apalagi melawan Bali mereka harus away kemudian berikutnya sebuah serangan dari Jonathan oh. David Silva David Silva dan kita ambil sekali terhadap pergerakan dari Davida Silva sliding tackle yang sangat bersih kita lihat misalnya dan itu lagi dua kali mereka rarek rarek kiri dari gawang Emery 2. Iya, terlihat ya bola tendangannya masih menyamping tipis bola di sisi tiang jauh. Gawang dari Emery tuan Ciro! Ciro! Ciro! Mau Ciro berhasil merubah skor sontekan dia dengan melakukan chipping first touch yang sangat luar biasa dari Ciro Hasi. 2-0 dan inilah gangan yang diberikan oleh Bekam Putra